Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng enjin bocah-bocah Kepriye kabare Mukyi-muki sehat satu yang gehe Lang tetep semangat sinau Kepangge maleng gehe kalian usaha dunning Ing pasi naunan Boso jawi kelas enam Saya diringi kabibitan Ya pada ada Supaya si naune lancar Bismillahirrahmanirrahim. bocah boca sinau tembang mojopat Dinawingi, kowewe sinau tegese lampau kerani tembang copat. Sopo sing siling, tembang mojopat iku cacaheng ono pira Bener, cacaheng ono sulas Lampau gerani opo waca Bener, ono guru gatero Guru bilangan, lan guru lagu. Terus apa cacing bakalan di yang dinaiki? Dinaiki sinau babakan gancaran, wih opo wae yo. Dinaiki kowe bakalan ngerti ca cara gancarake tembang macapat, lan gak cakepane tembang macapat. Gancarake tembang macapat. Kowe kudu ngerti apa sing diarani gancaran? Gancaran iku tegese prosa utawa cerita. Dadine, neca gancara tembang macapat iku ngowahi tembang sing wujud padha utawa bait jadi gancaran utawa prosa utawa cerita. Artinya, ngene, cah. Ngowahi ngubah, merubah lagu dalam bentuk bait menjadi sebuah cerita. Ya, mengubah lagu menjadi cerita Saiki goa ngopose si carane gan cara ke tembang mau iku Nomor siji Gole on tegese tembung tembung sing angel Mencari arti kata dari kata-kata yang sulit Sing nomor loro yen wis ketemu gatuk nomane karo tembung sing ana ing tembang Jika sudah ketemu maka digabungkan lagi dengan kata yang ada di tembang. Sing nomor telu, disambung karo tembung liani supaya luwih ceto. Yang terakhir apa? Disambung dengan kata-kata lain supaya lebih terlihat bagus. Tulodone, ganca rake, tembang mecepat pangkur mingkar mingkuring angkoro angkarana karenan mardi siwi sinawong resmining kidung sinubo sinukarto mrih kretarto pakar tining ngelmuluhung kang tumrap ning tanah jawa agomo ageming aji tegesi apa secah tembang mau coba tinggi menjauhkan diri dari nafsu angkara karena berkenan mendidik putra dalam bentuk syair dan lagu dihias penuh variasi Biar menjiwai ilmu luhur yang dituju, ditanya Jawa, Indonesia ini yang hakiki. Itu adalah agama sebagai pegangan yang baik. Nah, saiki ini ngopo yen yen gancar, utawa ngowahi, tembang, dadi, gancaran. Ngatur, moba, mosike, hawa, napsu, minongko, sarono anggone, seneng, Gula para putra kabeh diwujudake wujud lumatar Endahi tembang direnggo hias laras karuwira mani Supaya kaleksanan Sake peranatan Manembah marang pangeran Kang ne wong ing lala dan jowo Sebarang tumindak ada dasar agomo Iku kang paling utomo Artinya apa? Mengatur hawa nafsu sebagai sarana Untuk mendidik anak itu diwujudkan Sebagai indahnya lagu yang Dihias dengan nada dan irama Supaya terlaksana segala aturan dalam Menyembah kepada Tuhan Bagi orang di tanah Jawa semua tingkah laku Yang berdasarkan agama itu adalah Yang utama Sing nomor loro Saiki Carane nggak nepi tembang mau copat sing orang rampung. Nomor siji carane yaiku Maknane tembung kudu nyambung karo isine u ukoro tadidi neca tembung sing kok pilih iku kudu nyambung ora oleh orang nyambung yen orang nyambung tembunge malah katon Allah utawa elek. Sing nomor loro tembung kang dipilih kudu manut paugeran guru wilangan lan guru lagu kaya ngopo sing nggak nepi tembang mau iku iki dikatakna ya ca, nah iki tembang mau copat pangkur, sing ora genep, ora opo ca, sing ora lengkap, durung lengkap, ayo dilengkapi nganggu pau geran, yo bisa ngau pau gurine iki yo ca yo karek di ake Kira-kira tembung apa sih sing cocok kanggo rampungi? Iki Ustazah wis gawe. Ya? Bocah-bocah do titik-titik wiwit biyen nalika isih sergepo yen golek Waya esuk lan ake parentahi poro lan bisa ngerti agama mau ngarsaning. Nah, kira-kira kau ngene cap Bocah-bocah do sekolah, wiwit naliko nalika isi cilek sergepoyan kau ilmu. Waya esuk lan awan ngrungokake parentahi poro guru lan bisa ngerti agama. Aku mau ngarsaning. Gusti. Tembang mau iki, isine ne api-api yoca iki dikon golek ilmu dikonkon patuh marang pangeran, pangeran iku apa cah? Tuhan yuk. paling api kanggo bocah-bocah supaya sergap sinau agama ya wis cah, kaya sinau ini ikip ya iku nggak tembang mocopat lan gak nepi tembang mocopat seng orang rampung ya wis cah, ayo ditutup Alhamdulillahirrabbilalamin. Sinau nebes. Mari beca-beca becah Ocon lalini ngomah. Salat limang waktu. Mojo Al-Quran. Sinau sing pinter. Ngerawangi wong tuani. Dan lan. Datiok bocah sing. Apik bagus ngomah. Usada. nyuwun pangaputun. Lan matur. Suon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.